Nino, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kurnia Rahman. Seperti biasa, channel yang memberikan banyak dan berbagai macam informasi yang ada di seluruh dunia. Pernah lihat berita ini? Ini adalah seorang wanita atau sosialita jet set di masanya, guys. Ini adalah Blanche Monier seorang putri sosialita yang dikurung selama 25 tahun di atas atap rumahnya nih guys. Zut punya usut kenapa si Blanche ini dikurung 25 tahun gitu di atas loteng gitu tanpa ada yang tahu jadi si Blanche ini mendapatkan hukuman dikurung di atas loteng itu karena ia telah jatuh cinta kepada seorang pengacara yang udah bangkrut guys, nah di zaman itu tuh tuh ya guys sama tuh kayak Siti Nurbaya jadi kayak perbedaan kasta gitu guys si perempuan ini kan si Madam Blanche ini kan dia itu kan sosial kita jet set gitu kan. nah keluarganya itu pada nggak suka dia jatuh cinta sama seorang pengacara yang miskin gitu tapi si sibilannya tuh kekeh gitu enggak aku mau tetep mau sama si abang nih enggak mau aku aku enggak mau dijodoh-jodohin nah dari situlah akhirnya emaknya dia marah dan seketika itu juga dia dikurung selama 25 tahun di atas loteng pertanyaannya Kenapa dia nggak berbuat kebisingan ya Maksudnya tuh teriak gitu Tolong, tolong bilang, Tolong, kayak apa, kayak kan di dalam situ kan Nah, jadi itu guys Waktu itu udah pernah diusut Sapa polisi Waktu menemui si ini kan e, Terjadilah persidangan gitu kan Untuk mencobloskan saudaranya Serta ibunya ke dalam penjara gitu Di kesaksian si kakaknya Belens ini Dia pernah berkata bahwa Si Belens ini sebenarnya boleh keluar dari kamar loteng itu, tapi si Blanche itu menolak keluar dari kamar karena dia udah ngerasa patah hati gitu nggak, nggak bisa bersama dengan orang yang dia sayang gitu mungkin mungkin pemikirannya dia itu aku lebih baik menderita seperti ini daripada aku harus meninggalkan pacarku yang paling aku sayang mungkin pemikirannya dia gitu ya